Hai apa kabar semoga dalam keadaan baik kali ini saya akan coba mendekor salah satu kios kurang kecil tiga-tiga bisanya kios ada di sekitar pasar banyak disewa sebagai toko sembako kedai atau tempat makan jus bar dan lain sebagainya kali ini saya akan mendesain kios menjadi toko roti karena akan banyak jenis roti jadi, perlu diperhatikan ruang dan konsep penyimpanannya. Penasaran disiknya akan seperti apa? Mari kita simak. Kita mulai untuk desain interior kios. Selanjutnya, kita buat desain eksteriornya. lanjut dekor konsep ruang dan susunannya Desain toko roti kita sudah selesai Salah satu yang jadi minat pembeli selain produknya yang sudah terkenal mereka akan melihat tampilan Salah satunya bagaimana tampilan toko atau tempat usaha anda Sehingga kehadiran desain untuk toko anda sangat penting dan berpengaruh terhadap penjualan Siapa tahu anda tertarik akan membuka atau merenovasi tempat usaha anda di kios atau ruko. Tujuannya membuat branding atau merek dagang anda lebih terlihat prestise dan berkualitas. Kian desain kali ini, kami pamit. Jangan lupa terus ikuti video-video kami. Like jika kamu suka dan komen di bawah untuk ide selanjutnya. Sampai jumpa.